Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astain ala umurit dunia wabin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya Iwan musallim sayyidina muhammadin Wa ala alihi wasabi jema'in amma mbakdu Yang terhormat Bapak Dukter Lukman Hamdani MEI selaku CEO Wakaf Millennial Yang terhormat Mr. Bakti Nugroho Dan yang kami hormati Bapak Ibu pada kelas elementari pada malam hari ini dan teman-teman wakaf milenial. Sebelum memulai kelas kita pada malam hari ini, mari sama-sama mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, uh, akan dilanjutkan oleh Mr. Bakti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Uh, selamat malam semuanya. Good evening. Good evening sebentar ya sebentar saya share saya, ser, saya dulu oke selamat malam semuanya kuning hari ini materi yang kita pelajari itu agak sedikit ini ya agak sedikit ringkes daripada kemarin mungkin nggak nyampe nggak nyampe dua jam mungkin sudah selesai karena materinya sudah apa sudah kemakan kemarin ya ini tinggal intinya saja hari ini kita akan bicara tentang beberapa poin apa Tambahan dari beberapa tenses yang pernah kita pelajari dulu, jadi ini materinya sifatnya itu supplementary, artinya tambahan saja. Sebelumnya, sebelum kita mulai belajar tesis ini, kita ini dulu ya. Kita coba belajar reading dulu. Ah, Nah, nah di sini teman-teman, oke, kita mulai dari baca reading dulu ya. Di sini ada sebuah... Katalog ya, katalog movie. Jadi dia itu ada semacam premier. Premier itu apa ya? Penayangan perdana film, gitu ya. Di sini ada judul beberapa film, kemudian uh, keterangannya, gitu ya. Tuh, uh, ini ini di, di koran atau di majalah, gitu ya. Sekarang uh, coba ya kita baca salah satu ya. Uh, Mbak Mbak Zara lo? Oh, oh iya, oh bazara ini ya. Oh bazara di jalan ya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, coba Pak Gunadi, halo Pak Gunadi? Ya, halo. Oke, okay, Pak uh, Gunadi, coba baca ini, Pak. Ada film judulnya Anar, Anar. Ya, eh an ya, uh, kemudian panjangnya 180 menit, tayang uh, 30 Oktober hari Minggu, hari apa? Hari Minggu, eh hari Senin jam 7 malam gitu Coba, Pak, dibaca keterangannya, Pak. Tentang apa? -apa? Uh, tentang Dibaca dibaca dulu yang. great action a great action film. Samir comes home to his village after ten long years and meets his old friend Jimmy. Jim Jimmy, Jimmy, Jimmy. Uh, Or Sunil City. Then Jimmy's brother kills Badi, member of a local criminal gang Oke, okay, Pak, coba diterjemahkan, Pak, dari depan. bacanya dajanya pelanggan, ya. film, eh, film, film diterjemahkannya apa? A film aksi terbesar ya, ter- great itu bukan terbesar, Pak, bukan pakai ter. Kalau ter itu pakai superlatif. Nah, ini yeah. ada super Film action, depan, dibaca. Depan, depan, ada, eh. film, depan, film action, action, action, summer datang datang summer dat, summer samir, samir Samir Samir datang ke rumah Datang ke rumah itu apa Pak berarti? Pulang. Pulang. Samir pulang menuju kampungnya setelah Pulang ke pulang ke pulang ke desanya. Ke desanya, itu. ke desanya setelah 10 tahun lamanya setelah 10 tahun dan, dan bertemu uh, bertemu, uh, bertemu Miss friend uh, bertemu dengan uh, teman uh, jimmy temen uh, lamanya jimmy okay. jam, lamanya kemudian uh, brother paman jimmy uh, brother masa yeah. paman pak brother eh. paman. Dan, uh, brother itu kakak Kakak, kakak, kakak atau adik? Ya. Saudara so di sini ini. kill bande kills itu uh, mau... kill itu membunuh apa ya? Kill. Kill itu membunuh ya. Kill ya. banyaknya, banyak itu nama oh. orang. Kill sebanyak Eh uh, kill apa namanya? Kill Kil itu bang, membunuh banyak itu nama ya, orang, jadi ya, banyak uh, kill uh, Jimmy itu membunuh Banya. banyak kakaknya Jimmy seorang, membunuh dia uh, se seorang seorang uh, uh, uh, geng uh, geng kriminal lokal geng geng nah, geng kriminal lokal geng kriminal lokal ingat Pak kalau menerjemahkan itu kalau seperti ini ya. diterjemahkannya dari belakang, belakang geng kriminal lokal ini ini namanya non-phrase non itu frasa kata benda nanti kalau sudah diiklalkan intermediate akan saya ajarkan perasa jadi uh, ini tuh dia itu budgetnya dari belakang nah ini Pak kayak -ya dia langsung datang, <laughs> ya. datang rumah datang, berumah datang berumah rumah berumah itu ya. kan berarti pu pulang nah, jadi okay. menerjemahkannya pak ingat kalau dalam yeah. menerjemahkan ke bahasa Inggris itu bukan bukan kata katanya pak. bukan kata perkata tapi maknanya tam oh. to his hispilai berarti kan menu pulang ke rumah pulang ke, ke desanya kira-kira kalau bahasa Indonesia aneh nggak pak aneh kan maknanya di pulang makanya, ke, rumah, ke desanya pulang ke desanya Nah, di sini ada film judulnya bawahnya Family Law, Nah ini saya akan baca judulnya Derecho de Familia, film Argentina, panjangnya 102 menit ya minute. Uh, tayang hari Selasa, 31 Oktober jam 7.30, hmm. half past eight. Ya. Family Law is about the typical relationship between father and son, but lawyers in Buenos Aires a comedy with a serious message excellent music by Sesar Sesar Lerner yeah. Family Law is Hello. about the difficult relationship between father and son Family Law berkisah Bahu, tentang hubungan yang rumit antara ayah dan son apa son itu anak laki-laki nah antara ayah dan anak laki-laki ya, both lawyers keduanya, keduanya. kedua eh uh, apa pelabuhan jadi apa dua-duanya seorang pengacara, seorang di, seorang pengacara Buenos di Buenos Aires a comedy with a serious message sebuah film komedi dengan pesan yang yes. yang dalam oh, dalam serius, serius. bisa dianggap dalam juga. excellent music by Cesar Lerner musik yang bagus dari Cesar Lerner jadi apa filmnya itu yang apa yang mengisi suaranya itu Cesar Lerner itu ya. about is it about the difficult relationship itu uh, tentang hubungan yang difficult su sulit uh, sulit sulit Pak difficult itu sulit lawan katanya apa Pak difficult uh, uh, difficult itu sulit, sulit. Ah, lawan ya. katanya berarti apa ba, mudah mudah bahasa siapa i easy easy difficult easy isi itu mudah, ya. Easy. Difficult itu susah. Mungkin kalian dulu pernah apa, sering apa, sering menulis gitu apa? Levelnya difficult, ya. berarti levelnya su, levelnya susah. Jadi hubungan hub, tentang hubungan hubungan, ini hubungan ya, hubungan, nah, hubungan yang nah. susah, nah. rumit, rumit, susah rumit, atau rumit, rumit antara, antara ayah dan, dan anak. Oke okay, sekarang Pak di others silahkan baca coba di others the others it is a uh, 9045 90, and Chris Stewart or Nicola Kidman and her children live alone in a live, pak live live live live live alone in a house String things start to Huge, pak, huge, huge. Huge. Huge. A huge, House, house, house. house. Pak, kalau ada au dibacanya apa pak? House. Au, ou itu dibaca au. House. Uh, house, house. String things start to happen and one of the children see people no one else can see. Our Chris and her children really alone. okay Are Grace and her children really alone? Gitu, ditanya ini. Are Grace and, and her children alone. really alone? Gitu. Coba Pak diterjemahkan yuk. Saya bantu. coba uh, It is, it is 1945. Tahun 1945. Ini tahun 1945. Ini tahun 1945. Dan this Stewart, Stewart atau Stewart diperankan oleh Nikol, diperankan um, anaknya uh, anaknya dan anak-anaknya, anak dan anak, anak dan anaknya ya, anak-anaknya, berarti children tuh anak-anaknya lebih dari satu atau satu pak, kalau children, children anak-anak oh, ya, nah, anak-anak-anaknya, -anak anak live, uh, live, live, uh, live tinggal, sendi tinggal sendirian, tinggal sendiri ya. Ya, tinggal sendiri, lebih sendiri. Di, uh, rumah, which, which, ya, di rumah huge huge Di rumah huge. Huge, huge. itu besar, rumah yang besar. Huge di, itu uh, sinonim dari big, Pak. Oh, big ya. karena ada big ya. Big yeah. itu sinonimnya huge, artinya huge. besar. Uh, besar, rumah besar. String, string uh, things. Things berpikir Eh, strange, Think Di sini berpikir itu pakai k pak. Di sini nggak, nggak pakai P k, k pak. ya. Things. Nah, Thinks. ingat pak? Menerjemahkannya dari belakang. Ini ada dua kata benda. ada benda mana? Thing dan Think Strange. Things itu hal-hal. Strange itu aneh. Hal-hal yeah. yang aneh. Hal -hal yang mulai, aneh. Terjadi. Dimulai, mulai terjadi. Mulai terjadi. Dan one of... Satu dari anak-anaknya melihat. Uh, people orang ya, people orang di, uh, melihat, melihat orang, melihat orang uh, no one else can see, uh, no one else can orang see, orang. artinya apa? Uh, orang si melihat kan dapat else salah ya. Else. Else, else, else itu orang lain Pak, else orang itu, itu orang, orang lain. lain no one no one itu apa artinya apa no one tidak satupun tidak satupun tidak satupun yang, yang yang sanggup mah yang sanggup melihatnya. melihat oh, melihatnya are apakah Chris dan anak-anaknya eh uh, senelan uh, sendiri really itu uh, real really really really itu benar-benar benar, benar. atau sungguh dengar perkara sendiri pak, atau pak, sungguh, sungguh sendiri sungguh sendiri Nah, ini berarti dari ini filmnya gendernya apa, Pak? Dari ini kelihatan. Genrenya apa? Filmnya. Gendernya, filmnya itu uh... apa kira-kira? Oh? Horor. Horor. gendernya itu horor, Pak. Horor. Ya, horror. karena dia itu bercerita tentang apa? Yaitu dia besar pindah ke rumah yang besar, tiba-tiba merasa hal yang yang aneh. kira-kira kan film hor film horor oh, kan? hmm. ya, jadi film horor itu seperti itu. biasanya pindah ke rumah baru, terus kemudian apa itu tiba-tiba ada apa gitu? mulai merasakan apa? nah ini namanya film ho film horor. sekarang ini ya, saya baca ya, yang ini. coba perhatikan pak uh, pak gunadi dan teman-teman yang lain mungkin mendengar video ini. Written, directed, by, and starring by Sui Kelpi. Yuduhnya, Two Days in Paris. Artinya apa? Two Days in Paris. Dua Hari di Paris. Nah, dua Hari di Paris. Hari di Paris. Ya, ditulis dan disutradarai. Nah, directed itu dari kata direktur. Direktur itu artinya direktur. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam istilah seni, itu disebut sebagai sutradara. Direktur atau director gitu ya. artinya pemimpin sebuah sebuah film written ditulis dan disutradarai dan dibintangi oleh nah, starring itu dibintangi ya starring oleh Julie Delphi this is an intelligent romantic comedy about French photographer and her American boyfriend ini bercerita tentang kisah komedi romantis yang pintar ya, tentang seorang fotografer asal Prancis atau orang Prancis gitu ya. dan her American boyfriend artinya apa keluarga-keluarganya uh... boyfriend masa keluarga Pak yeah, boyfriend. boyfriend itu Pak boyfriend. pacar cowoknya Sorry. cowok pakai mencowok orang Amerikanya dalam dua hari ya, dalam dua hari mengunjungi to fish to her family infan mengunjungi keluarganya di Pak Paris di Paris it also start delvis real-life parents and her cat Max ini juga dibintangi oleh Delphi real-life parents artinya apa real-life parents, parents. Real life parents artinya kehidupan nyata. Ya, bukan kehidupan nyata Mbak. E, Maknanya itu tidak tidak diterjemahkan secara literal ya. Real life itu artinya orang tua sungguhannya, Delvi. Kalau masnya gini, kalau kalau kita nonton film itu biasanya orang tua aktor itu kan dia aktor ya. Artinya bukan orang tua aslinya. Ya enggak. Jadi cuma di aktor yang di direkrut untuk untuk memperankan orang tua ininya orang tua eh, tokoh utamanya tapi kalau real life berarti orang tua sungguh sungguhan ya, jadi beneran orang tuanya gitu ya. real life itu artinya sungguhan real life itu artinya sungguhan jadi real life parents artinya orang tua sungguhannya dan cat max dan kucingnya, kucingnya. Max. Max. Kucingnya bernama Max. Max. Ada koma itu maksudnya ya kucingnya koma Max. Berarti kucingnya bernama Max. Oke. Okay. Okay. Nah ini filmnya tentang apa ini? Dari genre yang saya bacakan tadi kira-kira genrenya romantis. Komedi romantis. Komedi romantis. berarti film ini film tentang tentang percintaan, komedi, ya. Jadi hmm. uh, ceweknya itu orang Prancis. Di apa di di di, di apelin gitu ya? Di apelin sama cowoknya, cowoknya orang Amerika. Nah, selama dua hari mereka itu, ya ini filmnya tentang hidup. Nah, Oke, okay. Mbak Mbak Zara, bisa ini nggak, Mbak? Sudah bisa diajak ini, bisa sar, udah di rumah kok? Udah di rumah ya? Oke, okay. okay, Mbak Zara, coba baca film ini, Mbak. Ada di ju film judulnya "Yellen". Ini film asal Mali ya? Coba, "Yellen, Ya yellen." Oke, okay. the classic. 1,000... thousand. Hmm, ini tahun Mbak, tahun, tahun. Coba tahun bagaimana kemarin? Kalau tahun bacanya ini ada nol dua... Nah, tidak ada nol di tengah ya. Artinya bisa di, bisa dipecah. Coba. The classic nineteen eighty seven drama <laughs> Bagus. by Malian filmmaker Soliman. Solemane, Solemane, Solemane Cisse. Itu nama nama is orangnya. It? Nama orang apa? Nama orang nama khas orang Afrika. Silakan, Mbak. Terus? The is set in the 13, 13, it? 13th century. 13 century. century. and tells the story of Niankoro. Yang, yeah, The young man who He used says. magic to fight his father. A uh, dangerous magician. Magician, magician. Artinya apa mbak? Magician kemarin udah loh. Magician? Pe pesulap. Pesulap. Ya, pesulap atau penyir boleh bisa diartikan penyir dalam konteks ini ya. Oke, coba kita cemaskan bareng-bareng ya. The classic 1984 drama by Malaysian filmmaker Sulaimani Cice. Drama. Menjemek kayak gini ya, teman-teman ya. Drama. 1987 klasik selama drama selama klasik dibuat oleh seorang filmmaker. film maker film maker apa pembuat film, pembuat film. asal Ma, Mali. Mali Mali itu negara ya Mali itu nama negara Malian berarti orang orang Mali kalau orang Italia Pak? Italia? Italian, Italian. kalau orang Indonesia Indo Mission. Indonesian tuh, ian nah, ian ini berarti orangnya, orangnya, orang orang Mali gitu, bernama Solemaneci, Solemaneci ya. Yellen is set in the 13th century. Nah, titik dulu ya, Yellen is set itu artinya berlatar belakang, hmm. is set, is set itu artinya berlatar belakang. mungkin teman-teman pernah bener ya kalau mau foto gitu atau mau ada acara apa itu itu setnya enggak bener setnya itu artinya latar Oh latar belakang, latar belakang. pernah kan bener itu ya kan mau foto-foto atau ada kegiatan apa itu setnya enggak bener dibenerin dulu set hmm. itu artinya latar-latar belakang atau perlengkapan set gitu ya in the 13 century di abad ketiga 14, ke 13 ke-13 ke dan menceritakan sebuah cerita, cerita dari Nian, Nian Koro the story of Nian Niankoro berarti ceritanya Nian Niankoro seorang apa ini yang men apa pemuda yangnya apa seorang laki-laki laki-laki muda. muda atau pemuda juga boleh tadi ya yang men bu, nah ini namanya teman-teman ini namanya yang ya jadi di sini itu artinya yang nanti akan saya jelaskan di Kelas ini intermediate nanti akan dijelaskan. Ini namanya relativ pernah. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu pokoknya yang ya. Seorang seorang laki-laki muda, muda yang ya, yang meng, apa ini? Use itu apa? Meng, menggunakan. Eh. Nah, menggunakan, menggunakan. Coba ditujukan tanpa saya coba seorang laki-laki yang, yang yang menggunakan sihir atau sulap sihir atau sihir, sihir, atau sihir. sihir aja sihir, ya, sihir. Ya, sihir. sihir, sihir. Untuk, untuk melawan ayah ayahnya ayahnya oke okay. seorang yang seorang pesulap jahat seorang jahat oke okay. seorang pula jahat atau dangerous itu lebih tepatnya bahaya bahaya bahaya seorang ya, apa pesulap bahaya Nah, oke okay, Mbak Mbak Zara, kira-kira ini filmnya apa Mbak? Komedi, horor, action atau apa ini? Action. Action bagus karena dia bercerita tentang kon konflik konflik, ya. konflik khususnya ada ada gerak ininya. ada apa semacam aksinya, ya, makanya film action. Walaupun ini sulap gitu ya, tapi tetap action gitu ya. Oke, okay. nah terakhir coba Pak ya. ini apa Pak Gunadi, silakan Pak. Rata rata tui rata tua, rata tui rata tua, rata tua, rata tui, rata uh, tua, rata tua, Ini bahasa rata tua, rata tua, rata rata tua, rata rata tua, rata tua, rata tua, rata tua, rata tua, rata tua, rata tua, chef chef, a chef. A chef. He comes to Paris and makes friends with Alfredo Ling Linguin. Linguini. Linguini. Linguini. Linguini. Linguini. Ini, Linguini. Ini orang Italia pak. Linguini. Linguini. A young man who works in the kitchen of a famous restaurant. Okay, Animist, animated, animated fun for all the all the family. Oke. Okay, perhatikan ya. Coba kita sembangkan bareng-bareng. Remy, ya, seorang Red itu apa ada yang tahu red itu apa itu kayak apa ya red awal red? red itu kok rumahnya banyak rednya red itu apa tikus tikus bagus red itu ti, tikus nah bedanya sama mouse apa ada mouse kan Iya enggak ada mouse ada red kira-kira bedanya apa kalau mouse itu tikus tikus rumah Mouse itu tikus rumah, tikus yang kecil itu ya, hampir mirip hamster itu ya. Tapi kalau red, itu tikus yang besar itu loh, yang tikus got oh. yang gede banget itu loh ya. Oh iya, yeah. ada kan tikus yang ukurannya itu hampir mirip kayak kucing itu kan ada oh, ya. Iya, yeah, nah, itu ada. namanya red, yang tikus yang di pinggir apa di gorong-gorong rumah itu ya. Itu namanya red. itu tikus yang jorok, jorok itu ya. Semua tikus jorok ya, cuma yang ini tikusnya jorok karena dia tikus got ready red ready seorang seekor tikus wants to be a chef artinya apa ingin ingin uh, menjadi koki nah ingin menjadi koki ya. ingin menjadi koki atau chef chef itu artinya kok koki ya koki atau juru juru, juru masak juru masak master chef berarti apa ah, ahli, ahli, ahli ahli masak ahli juru Juru rumah atau di yang ah, yang ahli. ahli, he comes to Paris and makes friend with Alfredo Linguini. Coba di, ini dulu ya, Dia, Dia datang ke Paris, datang ke Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, ada ya yang bisa membuat teman dari apa gitu, Gak bisa kan? Nah, Gak make friends itu artinya berteman. Ber ber make friends, nah ini uh, jadi ada bahasa Inggris yang dia itu maknanya itu melebur. Kalau apa itu? Kalau dia ketemu objek tertentu, contoh ya biasanya itu selain make, ya selain kata make ada help. help. terus sinyal Mohon ditunggu sebentar ya Bapak-Ibu. Ya. Halo teman-teman, halo. Ya, halo. Ya, sorry ya. Uh, ya, ya. Uh, apa -apa. Jaringan, jaringan saya memang kayak gini. Jadi kemarin tuh ceritanya, hari Sabtu kemarin itu ada hujan petir, yaitu nyamber ininya. Nyamber apa? Gardu, Gardu BLM-nya. Oh. Uh, jadi, udah diperbaiki, tapi jaringannya tuh tetap masalah gitu. Jadi mungkin apa agak kayak gini terus, tapi ya seminggu inilah. Mudah-mudahan seminggu ini. Karena memang ini ya, apa pindah ke Warnet pun juga sama aja, karena kan apa ngambilnya bareng gitu ya. Bilang lagi ya, halo Mbak Zara, Pak Gunadi. Halo, Ya, halo, halo, Sir. Oke ya, kita ulang lagi ya. Nah, teman-teman maksudnya gini, kalau ada, kalau halo, halo, halo, halo, halo, itu halo, halo, Mem Membuat. Membuat. Nah dia itu maknanya kata dalam bahasa Inggris, sebuah kata kerja itu maknanya bisa membaur, dengan objeknya, jadi tidak tidak dia selalu diartikan sesuai kamus. Contoh ya uh, kata have yang di, di kolom chat ya perhatikan have itu artinya apa have itu mempunyai mempunyai, mempunyai, memiliki. mempunyai atau memiliki bagus mbak Zara Pak Huda mempunyai atau memiliki. Nah kalau gini have fun artinya apa have fun senang bersenang oh, bersenang itu... senang tuh kan ah, artinya tatanya itu bisa melebur dengan dengan objeknya jadi maknanya itu bisa berubah bergeser have fun artinya bersenang senang tapi kalau cuma have artinya apa memiliki, memiliki mempunyai memiliki atau punya contoh lagi misalkan have uh, well, Have lunch, apa itu have lunch? Uh, makan lunch siang. itu apa dulu? Lunch itu apa? Makan siang. Kan jadi siang. Have, have, lunch apa? Sudah makan siang. Sedang makan, makan siang itu aja. Makan oh, siang. Makan, oh, makan. Have lunch, bukan eat lunch, tapi pakainya have, have lunch tuh kan. Maknanya berge, bergeser, jadi tidak-tidakan lagi. Contoh lagi misalkan, kalau go itu artinya apa? pergi pergi bagus nah kalau gini Kuhum. pulang pulang bagus nah jadi seperti itu teman-teman jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu maknanya bisa bisa berubah kalau bertemu sama objek tertentu nah khususnya yang saya sering sebut sebagai every Verb. every everyday Every day itu artinya apa? Everyday itu. hari. Setiap hari, setiap hari. Setiap hari-hari setiap hari. hari, hari. Everyday itu adalah kalau ini ya, ini istilah saya ya, itu kata kerja yang sehari-hari dilakukan, yang sering apa? Yang sering muncul. Nah, itu ada kata make ada have, ada go, ada do dan seterusnya. Ada ini, ada have, ada make ada go ada do. Contoh, do itu artinya apa? Mengerjakan. Kerjakan atau melak melakukan. Kerjakan atau melakukan. Nah, do the dishes artinya apa? Do the dishes. Mencuci mencuci piring. Do the dishes itu artinya mencuci mencuci piring, bukan kan maknanya beru berubah. Dishes itu artinya apa? P Piring kan? Di, di, piring kan atau peralatan makan. Berarti melakukan perlata, peralatan makan. Enggak kan ya? Enggak gitu dicumanya. Ya. Di, di mencuci perlengkapan ma perlengkapan makan. Jadi begitu ya, teman-teman. Artinya kata kerja itu kalau ketemu ini khususnya yang ini ya, everyday verb ini ya, mungkin kalian boleh catat ya. Ini apa sering berubah kalau ketemu sama objek tertentu objek tertentu. Oke, dengan temannya berteman dengan Alfredo Linguini. Linguini. Alfredo Linguini. Ini dibaca Linguini ya, bukan lingguini. Linguini. Linguini. Kenapa? Linguin. Karena ini bahasa bahasa Itali. Sama seperti nama saya. Nama saya itu Nugroho. Kalau orang barat ngomongnya New New Cro New nggak gitu, nggak new bacanya New New karena itu bahasa Indo, bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Nama In orang ini itu kan, ini. Nah, In... nama orang itu kan ini ya, nama orang itu kan uh, bukan nggak bisa serta merta kan di English kan gitu kan ya. Young man, young man, seorang apa tadi? Seorang laki-laki. Laki-laki muda. Who nah, yang, yang, yang kerja yang bekerja di, di uh, dapur, dapur dari, uh, dari dapur sebuah dapur sebuah restoran terkenal. Pak. dapur sebuah restoran terke, terkenal. Animated fun for all the family. Animated ani Anima, di Ani? Animated itu apa artinya, Pak? Animated movie, animation, itu artinya apa? Film animasi. film animasi, film animasi, film animasi yang, Pak apa? Menya? Menyenangkan. Menyenangkan, bagus, menyenangkan untuk all the family, artinya apa? Untuk sem seluruh keluarga, oke semua Untuk keluarga. Se se semua anggota keluarga. Nah, keluarga. Dari, dari ini, keterangan ini, film ini apa? Filmnya, gendernya apa ini? Cenderinya film Ani, film animasi, film keluar, film okay. keluarga, animasi berarti film, film, film Ani, film animasi bahasa Inggrisnya anime, animated, animated, tuh animasi. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya, Mbak Zara, halo, halo Mbak Zara, Halo Zara, halo Zara, maaf. Ya gak apa-apa. Uh, mbak Sarah, among these movies ya, dari berbagai film ini, which one do you want to see? Kira-kira mana mbak yang pengen mbak, pengen tonton? Mm, Yellen. Mana mbak? Yellen. Yellen. Why? Why do you want to see Yellen? Because I like the genre. Oke, okay, you like the genre ya. Mbak suka yang magic-magic itu ya? Yes. Suka Harry Potter? Mm, suka. Suka oke okay, bagus Kalau suka kayak gini biasanya memang suka Harry Potter Sama saya pun juga suka Harry Potter okay. Pak Gunadi halo Ya yeah, halo Oke okay, Pak Gunadi among these movies Di antara film-film ini Which one do you want to see Kira-kira mana Pak yang ingin Bapak lihat I want, I want uh, uh, animated. animated Animated movie Judulnya apa ini movie. Pak Rata Ratatouille Ratatouille Ratatouille, Ratatouille. Ratatouille. Okay. Why, why pak? Why do you want to Kenapa Bapak Kenapa Bapak pengen nonton? Ratatui? Uh, uh, uh, uh, Bapak pengen nonton? Apa Bapak pengen nonton? Kenapa Bapak pengen nonton? Kenapa itu because, because it is it, because it, it, because it, is, it, it, it is fun, fun, fun. ya. Yeah. It is fun. Coba Pak, coba di, dirangkai lagi dari depan Pak. Senang dan apa karena itu menyenangkan dan apa? Atau mungkin bisa mengajak keluarga saya gitu kan boleh Pak? Coba, coba. I, I because, coba, because I want to I, see, I want to, to, see, rata I want tui, to because. see because I want to see. Ratatui. Eh, I want to see ratatui because I want, to, I want to see because, because uh, it is uh, fun, and, uh, fun, and, uh, sehingga so, apa <laughs> uh, yes, So, So, so I mengacak, sama ingin mengacak. So So I can uh, invite mengajak itu invite, invite my, all the all the family all of my all, all, of, my my family. Family. My all family. of my family okay, all good. of my family all of my family semua keluarga keluarga saya good. karena kalau filmnya ini misalkan di others di others tadi film apa ini film horor ya horor kira-kira bisa ngundang ini enggak? keluarganya anak anak kecil bisa diajak nggak? Gak bisa, nggak ya. bisa. Ya, makanya, kalau ratatu itu bisa ya, karena ini film keluar, film keluarga. Oke ya, nah oke, okay, teman-teman. Uh, ini ya uh, perhatikan. Nah, sekarang uh, konteks dari apa yang kita. Halo, Sir. nanti apa, dijahara, dan membuat penampilan sebagai 54 kali Halo keluar tuh aja lagi istirahat gitu ya, ya ya oke, <laughs> apa -apa. Gitu ya. mohon ya. maaf soalnya ya mau nggak mau kondisinya kayak gini. Jogja akhir ini hujannya lebat sekali ya, bahkan ketika pindah ke kafe pun juga kadang sinyalnya juga sama aja. Oke, nah berarti mohon maaf ya, saya lagi like ya. Oke, nah jadi teman-teman kalau kalian melihat ini artikel seperti ini pendek seperti ini setidaknya kita itu bisa bisa nangkep Mbak Zara halo Mbak Zara halo halo Sir Oke Mbak Zara pernah ini enggak, Mbak pernah buka apa tweet di Instagram enggak, Mbak atau postingan di Instagram enggak? pernah biasanya ini ya biasanya kalau film itu ada ada ininya ya ada captionnya ya misalkan filmnya nah, iya. tentang apa gitu ya nah jadi kalau mbak ini film kalau nonton apa kalau ngikutin aku yang pakai bahasa Inggris itu tidak perlu diterjemahkan lagi jadi sudah bisa ya jadi tanpa tanpa menerjemahkan ini bagus ya oke okay. nah, selanjutnya teman-teman kita akan coba untuk ini apa coba untuk me, ini apa namanya uh, judulnya itu choosing film artinya apa ya choosing a film pilih film Memilih, memilih sebuah sebuah film, film atau memilih film, begitu boleh. Nah, teman-teman, jadi gini, artinya kita itu bagaimana cara ngomong, cara ngomong, speaking kita bagaimana. Gitu ya. Contoh, Nah ini ada percakapan antara John dan, siapa ini? Mia. Mia, ya, John dan Mia. John itu yang ini ya, sudah jelas ya. John itu cowok, Mia itu cewek. Gitu ya. nah, jadi mereka itu sedang, ini apa sedang memutuskan, eh, memutuskan film memutus, memutuskan film ini tanpa saya putar di sininya ya tanpa saya putar di seninya kira-kira kita coba isi bareng-bareng dulu ya coba Nia Mia ngomong gini some of this film looks quite interesting artinya bagaimana some of this film look quite interesting beberapa film itu beberapa film beberapa dari beberapa, beberapa dari film ini, itu ini, oh, film, pak, ini ya, film, film ini ya film ini cukup terlihat menarik cukup menarik terlihat, menarik. Cukup menarik terlihat menarik. cukup menarik Luka, pak, melihat ya terlihat pak terlihat, oh, terlihat ya terlihat cukup menarik oh, terlihat menarik sama ya. bis film look white interesting berarti kalau kayak gini semua film atau cuma beberapa aja Yang ada, beberapa beberapa aja some of these films beberapa dari film-film ini berarti tidak semua tidak semua gitu ya kemudian John bilang ya yeah, that's true artinya that's true artinya apa itu benar ya benar itu be, itu benar titik titik go and see one sometime this week kira kira mana ya Would you like to? To? Nah, belum belum pakai ini mbak why don't we oh iya mbak benar benar yang benar ini What, would you like to see? Bener ya, karena ini kalimatannya ya. Would you like to go and see one one sometime this week? Artinya apa? Apakah, apakah aku, kamu, kamu ma senang? Ma eh, mau. Apakah kamu mau, eh, kamu mau, Pak? Like to iya. itu tidak artinya senang. Ingat Pak, bahasa Inggris iya, iya. itu jangan diartikan per perkata. Dilihat konteksnya. Would you like okay. maukah kamu? Maukah pergi, kamu dan, pergi dan kita, kita salah satu, satu dari, aja, kita Eh, satu oh, sampai satu, satu kok bakal satu aja. Satu persen, santan, cheese, Nah, perhatikan teman-teman ya. Oke, saya akan buat ini ya. Nah, ini mereka mendengar. Nah, ini kita akan lihat darahnya. Tahu lah, ya. itu belajar ini ya. Eh, uh, bapaknya nonton TV ya. Eh apa-apa, enggak apa-apa, Di mute aja ya, di mute aja. Maksudnya audionya enggak apa-apa. Nanti kalau apa interaktif aja, kalau ngomong aja, uh, Oke, okay. uh, nah gini ya, contohnya gini. Uh, ada kata sometimes, ada kata Sam some, sometime. Kira-kira bedanya apa ya? Waktu kalau sometimes, sometimes kadang-kadang. Kalau sometimes, yang ini itu kadang-kadang. Yang ini kadang-kadang. Yang atas itu apa? Beberapa waktu. Bukan. Beberapa waktu itu berarti ini ya. Uh, itu salah. Jawabannya itu adalah artinya lain waktu. Lain hmm. waktu. Atau kalau bahasa Indonesia itu kalau kalau longgar, Lain waktu. Kalau longgar, Sometimes. Jadi... Lihat pertanya pertanyaannya, apa, kalimat di sini ya. Coba. Nah. Would you like to go and see one sometime this week? Artinya apa? One sometime this week. Lain. Lain? Lain waktu. Lain waktu. Minggu itu, ini. Minggu, minggu ini. ini. Artinya minggu ini kalau longgar, kita itu boleh bisa non Oh. bisa nonton gitu, sometime. Jadi ini bukan kadang, bukan kadang-kadang ya. Sometimes yang nggak ada ininya, nggak ada apa itu, nggak ada, enggak nyambung gitu ya, terpisah itu maknanya apa? Hmm. Maknanya lain, lain waktu. waktu. Bukan kadang, bukan kadang-kadang. Bisa dipahami, Mbak Zara? Bisa, share jadi kalau tidak ada spasinya, itu maknanya bukan kadang-kadang. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, ya jawab. Ya, titik-titik. See family love, I heard it's really good. Kira-kira apa? Dia itu ngajak nonton family love. I heard it, it is really good. Saya dengar. Saya dengar. Nah, ini, sangat ini sangat bagus. Sangat good. Really good, sangat bagus. Why don't? Why, don't, why don't kenapa tidak kita menonton family, no. family lo gitu, kenapa nggak nonton family law aja, katanya itu bah, bagus gitu ya, terus John jawabnya, hmm, titik-titik, kira-kira apa, hmm, oh, oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, okay. eh bukan oke okay ya, sorry bukan oke okay ya, I do. I don't know I don't know enggak wow. tahu deh enggak tahu deh enggak gitu. tahu deh it sounds a bit boring artinya apa pakai jenuh ya Pak boring itu masa cenuh, pak. bakurin bosan bosankan, bosankan. Membo Besankan. membosankan it sounds a bit boring itu terdengar membo membosankan bosankan terus dia ya, jawabnya we could see apa? We could see the, uh, the others Kita bisa menonton Yang the, lain The others The others tuh film tadi mbak Judulnya kan ada di others ya Yang film ini loh Yang horror tadi loh Oh iya nah, The others Kita bisa nonton di others Berarti mereka ini nonton film Film apa? Film, film horror Nah terkait ini ya teman-teman ya Terkait ini Oke, Ini ada kata ini Oke, okay. ada kata bo boring. Itu artinya apa? Bosan. Membosankan. Membosankan. Nah, kalau bore pakai ini, itu artinya bo bosan. jadi jangan ini ya. Ini kalau boring seperti ini artinya membo membosankan, tapi kalau bore itu artinya bo bosan. Berarti kalau kayak gini bagaimana? Yang benar itu I am bored atau I am boring. Kalau kalian sedang bosan itu bilangnya I am bored atau I am boring. I'm boring. I am bored. boring. boring. Okay, berarti kalian itu kalau bilang I am I'm I am boring artinya artinya gini. Saya, mem, saya sedang saya membo, membosankan. Berarti Mbak itu orangnya ngebos ngebosin berarti yang benar yang mana? Oh, I, I am I am bored. Jadi kalau teman-teman itu merasa bosan, bilangnya itu bukan I am boring tapi I am bored. I am bored. Bagus. yang benar itu yang yang bawah ini. Saya bo saya merasa bo bosan. Ini ya, ini saling salah kaprah. Mbak Mbak Zara sering salah kaprah kan ya? Saya yakin kalau ngomong sama temennya lagi boring nih, gitu ya enggak? Iya, yeah. kalau lagi boring berarti kalian itu membawa, membosankan, berarti kalian tuh enggak asik orangnya. Iya, gitu. <laughs> yeah. berarti I yang nah yang benar itu bukan I am boring, boring tapi I am. Boring. I for saya merasa, bo, merasa bosan, bukan boring karena boring itu artinya membawa, membosankan. Beda ya, saya bosan, saya membosankan, beda enggak? beda beda ya kalau saya membosankan berarti bagaimana mbak orangnya yang yang membosankan Mbaknya yang Mbak Mbak jarangnya yang ini apa yang yang ngebosenin gitu ya tapi kalau I am import berarti Mbak Zahra itu merasa boh merasa ya, ya, jadi, ide itu berpastan itu bukan itu ya uh, ini Pak ini seperti Kak, ini adalah seperti ini adalah kata sifat yang dia itu berbentuk pasif sebenarnya. Nah, I am bored. Saya me merasa bosan. Saya bosan. I am boring. Saya merasa membo eh, saya membosankan. Bosankan, gitu. Jadi bosankan. ini bentuk aktif, ini bentuk bentuk pasif. Nanti di kelas intermediate saya akan ajarkan. Ya. Jadi ini itu kata sifat yang asalnya itu dari kata ker. Dari kata kerja, menggunakannya itu harus dipasifkan. Contoh gini, ada kata ini juga. Contohnya, "I am..." Inter... kelihatan gak ya? Kelihatan saya punya ini i'm interesting artinya apa? Saya, dia... saya menarik, menarik berarti dia bentuknya aktif. Saya menarik, saya menarik. Saya adalah orang yang... Me yang menarik, I am inter interesting, tapi kalau, I am interested, apa kira-kira, halo? Ya, halo? Halo. Oh, sir. I am interesting, artinya apa, bentuk pasif mbak, dipasifkan, saya, saya ter tertarik, tertarik, ini ya nanti akan saya jelaskan di kelas intermediate ya jadi uh, jangan bingung ya ini intinya dia itu kata sifat ya kata sifat jadi boring interesting itu kan kata sifat ya objektif ya tapi dia asalnya itu dari, kata, ker, dari kerja. kata kerja jadi dia itu bukan kata sifat asli jadi kayak apa kayak kata kata sifat jadi jadian gitu ya jadi ada kayak gitu jadi diambil dari kata kata kerja nanti akan saya jelaskan di kelas di kelas intermediate bagaimana menjawab pak pak ini pak Gudadi ya oke okay ya nah teman-teman nah ini adalah yang kita pelajari tadi adalah kata-kata yang sering kita gunakan dalam menga ini meng, eh, apa bernegosiasi sama teman Why don't we, kenapa kita enggak, gitu ya? why don't we, misalkan, kenapa kita tidak menonton uh, Spider-Man, misalkan, berarti bagaimana, why don't we, why don't we see Spider-Man, kenapa kita nggak nonton ini aja, why don't we, kalau would you like to, itu artinya apa, would you like to tadi, maukah, maukah kamu, maukah kamu, would you like to, tapi kalau ini we could kita bi kita bisa we could si bla bla bla we could oke okay, ya jadi ini ya ini rasa-rasa yang bisa dipakai kalau kalian tuh bernegosiasi sama teman kalian entah dalam nonton film atau dalam apapun ini bisa why don't we kenapa enggak ini aja why don't we oke okay, nah teman-teman hari ini kita akan ini akan ada tambahan materi sedikit ya. Ini cuma simpel aja, jadi nggak akan lama. Jadi kita akan uh, cara me, uh, mengundang atau mengajak temen, gitu ya. Ajak apa? ngajak ajak temen. Artinya apa? In inviting. Apa itu inviting? Invite, invite. Invite itu apa tadi? Invite. Uh, datang, apa? Invite. Nah. tadi masa lupa pak invite. Sudah di invite belum permohonan temennya Itu kan ada toh yang mainan Facebook mungkin? Ada invite udah di invite belum? Invite dimasukin dimasukin berarti diundang di diundang. Di invite itu artinya mengun hmm. mengundang mengundang mengundang. Jadi kalau sudah di invite belum? Sudah diundang belum orangnya? Invite Berarti kalau inviting itu mengun mengundang In fighting. Nah contoh kalimatnya gini. Would uh, you like to see a movie with me this uh, weekend? Artinya apa ya? Would you like to see a movie with me this weekend? Well, maukah kamu kamu mau kamu, kamu ma menonton, menonton film ya dengan saya dengan saya akhir-akhir pekan, ini, pekan ini. ini kalau jawabnya kalau jawabnya misalkan ya berarti yes blablabla. tapi kalau tidak kemudian punya acara lain nah ini yang saya akan jelaskan misalkan gini ini yang jawab ya jawabnya gini no Halo, Sir. Ya, halo? Halo? Baik, ya. halo saya. iya, halo, halo, baiklah, halo, saya kedengar nggak, ya? halo? Dengar lanjut, ya, ya? Okay. dengaran. Ba, saudara, halo, bisa mendengar suara saya, Bisa terdengar saya. Oke, good ya, lanjut ya. Nah, no, I am working late. This week. Oke, okay. perhatikan teman-teman ya, ada yang nanti kalau kalian mengundang, kemungkinan jawabannya seperti ini. Kalau dia tidak bisa ya, yang bisa pun juga bisa seperti ini. I am working late this weekend. Perhatikan, perhatikan ini ya. Artinya bagaimana kira-kira teman-teman? Saya lembur. Saya lembur, bagus. Saya lembur. Oh ya. Akhir amir pekan kan? akhir pekan ini. Pekan ini. Hmm. Nah, coba perhatikan, di sini dia ini pakai tensis apa ya? Uh, ada pekis, ada continuous. Continuous. Kalau kontinus artinya harusnya apa? Sedang berlangsung. Sedang, sedang ber... ini sedang berlangsung enggak hmm. Nggak kan? enggak kan? Ini kan? Ini masih, masih masih masih akhir pekan minggu depan gitu. Masih masih belum dilakukan kan? Boleh nggak kalau pakai gini? Nah. Teman-teman, ya, saya jelaskan dulu. Nah, kita akan menjelaskan kenapa kok boleh seperti ini. Saya akan jelaskan, ya. Kenapa kok nggak pakai? Harusnya kan kayak gini, ya. Harusnya pakai, harusnya kan kayak gini, ya. No, I will work late this weekend. Ya, nggak harusnya kayak gini, kan? Ya, I will work late this weekend. Ya, kan? Halo, bingung nggak, kalian? Bingung ya? Bingung, ya. bingung ya harusnya ini perhatikan ada pertanyaan ini would you like to see a movie with me this weekend maukah kamu menonton movie dengan saya akhir pekan ini ini masih hari apa hari Kamis hari Kamis berarti masih berapa hari lagi masih tiga hari tiga hari lagi terus kemudian dia jawabnya kayak ini I am working late this weekend kira-kira ini masih hari Kamis ya enggak ya ini belum akhir pekan kan? Belum. Kenapa dia pakai sedang? Nah, gitu kan? Kenapa dia pakai sedang? Harusnya seperti ini kan? No, I will work late this weekend. Ya enggak? Saya akan karena belum dilakukan kan? Saya akan bekerja larut akhir apa? Akhir pekan ini. Ya enggak? Harusnya pakainya yang I yang ini, Ya enggak? Yeah. Karena enggak mungkin ini sedang gitu loh. karena peristiwanya itu belum terjadi, belum terjadi, loh. Gimana kok sedang tapi belum terjadi? Misalkan hari besok saya sedang sibuk besok, kira-kira masuk akal enggak? Kalimatnya saya sedang sibuk besok, Sudah masuk akal, Sudah masuk akal kan? Makanya dalam bahasa Inggris ya, harusnya itu menggunakan ini: "I will work late" karena ini bentuk view future menggunakan apa menggunakan will karena peristiwa ini belum terjadi belum terjadi nah sebenarnya nah ini saya jelaskan ya dalam bahasa inggris itu boleh menggunakan i ini kenapa nah saya akan ajarkan oke kita belajar present continuous konteks kedua ya konteks kedua ingat makna pertama jadi present continuous itu selain bermakna sedang atau in progress ya Ingat, penggunaan present progresif atau continuous itu dipakai untuk apa? Sesuatu yang sedang, terj sedang terjadi, atau, atau dalam, pro dalam proses. proses menekankan, apa berarti menekankan pro proses. proses? Mbak Zara, kemarin masuk ya, yang ini enggak ya? Tapi nonton video kan ya, nonton videonya kan ya? Oke, jadi sedang atau in proses gitu ya. Saya sedang contohnya I am working today. Artinya apa? Saya saya uh, saya bekerja tiap Hmm. Setiap oh, setiap hari Ya, Pak. Today itu hari setiap, ini. Today hari, hari ini, I am working today artinya Pak Saya, saya bekerja sedang hari. bekerja hari bekerja hari, ini. hari ini. Tuh kan? Artinya sedang. Artinya sedang. Berarti penggunaan present continuous itu menunjukkan pro proses karena sedang bila sedang dilakukan. Contoh lagi, misalkan sekarang ya. I am English artinya apa? I am teaching English. Saya sedang saya sedang belajar bahasa bahasa Inggris. Ya kan sesuai konteks kan? Sedang bila sedang dilakukan. Berarti dalam dalam pro dalam proses atau jadi intinya penggunaan apa? Penggunaan penekanan ya. Penekanan dari present Process continuous itu adalah menekankan apa pro proses, proses atau progress Jadi ada progresnya misalkan mbak mbak boleh nggak mbak bilang gini I am studying English boleh nggak mbak bilang kayak gitu boleh boleh karena mbak itu sedang proses belajar bahasa bahasa, bahasa Inggris. Inggris dan belum selesai belum selesai makanya boleh menggunakan verb ing boleh menggunakan bentuk seperti ini nah teman-teman kalau kalian yang sudah belajar seperti itu itu yang seperti itu adalah penekanan perta pertama penekanan pertama nah tenses selain juga present continuous dan juga beberapa tenses yang lain itu punya penekanan yang lain jadi ada penekanan pertama penekanan kedua nah kita akan belajar tentang penekanan kedua dari present continuous teman-teman nah, Present Continuous, ya. Present Continuous itu punya penekanan kedua. Ingat dulu ya, penekanan pertamanya apa? Menunjukkan apa? Pro? Proses. Proses, ya. Nah, penekanan kedua itu adalah berarti akan. Nah, berarti akan. Kalau peristiwa tersebut belum belum selesai belum dilakukan enggak? belum dilakukan Jadi kalau kegiatan itu belum dilakukan maka kata itu berarti a akan contohnya ini hari apa ya Kamis hari Kamis Oke kalimatnya Coba lihat ini ya I'm going home this Sunday saya sedang pulang minggu apa hari oh, minggu ini kira-kira masuk, masuk akal enggak kalimatnya saya sedang pulang nggak masuk akal enggak ya. masuk akal Nah kenapa karena ini tidak makna pertama tapi makna kedua kedua kira-kira ini sudah dilakukan belum belum belum A kalau belum dilakukan maka diartikan saya A akan akan pulang minggu ini bisa dipahami teman-teman kalau dia intinya ya kalau dia sedang dalam progres berarti diartikan sedang halo halo teman-teman saya ulangi lagi, ya, kalau peristiwa tersebut sedang dilakukan, maka artinya bisa sesedang. Tapi, kalau peristiwa tersebut belum dilakukan, makna dari present continuous itu bisa akan jadi ini. Kata ini, kalimat ini mirip seperti ini. Perhatikan. I'm going home this Sunday. I will go home this Sunday. Mirip kan? Artinya sama kan? Ya, mirip. Sama kan? Karena peristiwa ini belum dilakukan, makanya berarti akan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh silahkan tanya. Kalau membingungkan silahkan tanya. Mending ya, langsung tanya aja. Ser, jelaskan lagi gitu, nggak apa-apa. Ya, ser, Ya. Kalau misalnya kayak pengen pakai akan itu, bagusnya pakai present continuous atau yang future tense? Boleh dua-duanya, Mbak. Okay. Boleh dua-duanya. Karena future itu nanti ada beda lagi. Nanti ada future perfect, ada future continuous, tergantung konteksnya. Tapi kalau pakai kayak gini pun juga boleh. It's fine, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai present continuous untuk mengartikan akan seperti future itu nggak, nggak apa-apa. Ingat ya, present continuous itu kalau belum dilakukan, itu artinya bisa ah, akan. Nah, sekarang saya kasih konteks ya. Oke, saya kasih konteks ya. I am working this evening. Oke, okay. Mbak Zara dan Pak Guneri. I am working this evening. Kalau situasinya, kalau yang ngomong ini, ya, yang ngomong ya, yang ngomong kalimat ini, dia itu sedang, sedang di kantor malam, kondisinya malam, sedang di kantor. Kira-kira maknanya apa? Sedang atau akan? Sedang. sedang. Sedang berarti ketika dia dalam proses menggunakan kalimat ini, maknanya se-sedang then berarti artinya apa? Saya sedang hmm. bekerja malam yeah. malam ini. Mungkin gini ya, mungkin apa eh, belum pulang itu terus kemudian eh, keluarganya telepon, "Kamu di mana, Pak? Kok belum pulang?" Jawabnya, "I am working this evening." Artinya apa? Saya, bekerja malam, saya sedang yeah. bekerja malam malam ini. Berarti continuous. Nah, berarti present continuous. Ya, ini present continuous semua, Pak. Ini present continuous semua. Cuma maknanya ya, itu maknanya Bisa berbeda. Beda. Gitu. I am working this evening. Maknanya sedang. Kalau orang yang melakukan ini, CI si ini, sedang dalam kegiatan tersebut. Jadi kayak ini ya. Sekali lagi saya kasih contohnya. Jadi, ada seorang bapak atau suami, dia sedang di kantor. Kemudian ditelepon sama ininya keluarganya. Loh, Bapak kok belum pulang? Jawabnya I am working this evening. Berarti apa? Saya sedang bekerja bekerja malam, malam ini. ini. Jadi maaf, ma Bu, J uh, atau atau atau, atau Nak gitu ya. Saya belum bisa pulang, saya lembur. I am working this evening. Nah, oke. Okay. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, bisa saya. Ya? Jadi kalau dia itu sedang melakukan, maka bermakna sedang tapi kalau misalkan gini, kalau dia itu baru bangun tidur, baru berangkat, apa, baru cuci muka, terus kemudian bilang ke istrinya, I am working this evening, I am working this evening. Berarti maknanya apa? Akan, akan bagus. Saya akan kerja malam, malam ini. Jadi tolong jangan ini, jangan apa, jangan bingung, jangan bingung nyari ya. Soalnya hari ini saya, malam ini saya akan akan kerja, biasanya pulangnya sore, tapi malam ini saya akan kerja. Berarti, teman-teman, kalau belum dilakukan, maknanya bisa apa? Bisa, akan. bisa, akan sama kalimatnya tuh sama bisa, nggak bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, apa kegiatan tersebut sedang dilakukan, maka maknanya se-sedang. Nah. Tapi kalau kegiatan tersebut belum dilakukan, maka artinya kalimat itu adalah akan Bisa dipahami, Pak Gunadi? Dan nah. bisa ya? Jadi kalau kalian ini, jadi kita balik lagi ke sini ya, kalimat ini. Berarti ini artinya bagaimana? No. I'm working late this weekend. Tidak, saya akan, akan bekerja bekerja ya, akan, akan lembur. Lembur. Malam, lembur. Ya, lembur bagus, akan bekerja lembur. Akhir pekan, Akhir pekan, Akhir pekan ini, ini, kan ini. Tuh, jadi artinya itu mirip yang mirip yang bawah ini. Ya. Makanya, itu adalah penekanan kedua dari present konti continuous. Ya makna pertama itu sedang kalau kegiatan tersebut sedang bila dilakukan. Tapi kalau kegiatan itu belum dilakukan, maknanya bisa akan. Akan. Bingung nggak? Nggak kan ya? Sudah jelas ya. Oke. Sekarang Mbak. Oke. Mbak. Sekarang Mbak Zara dulu ya. Nanti saya ke Pak ini. Saya nanti ke Pak Gunadi. Mbak Zara halo. Halo. Sir. Mbak Zara gini. Bilang ke temennya gini Mbak. Oke, okay. Mbak Zara bilang I am eating fried rice. Okay. Ke Mbak ketika ngomong seperti ini ya, ketika ngomong seperti ini Mbak itu sedang di kantin sama teman-temannya Mbak gitu, sedang pesen nasi goreng. Sedang apa? Sedang sambil makan nasi goreng. Artinya apa Mbak? Sedang. Sedang. Bagus. Saya sedang, sedang, sedang makan nasi goreng. Nasi, nasi goreng. Tapi kalau Mbak itu jam sepuluh mbak jam istirahatnya jam berapa mbak istirahat jam sepuluh jam sepuluh ya misalkan eh, jam 9, mbak itu masih rembukan kira-kira makan apa ya terus mbak bilang gini i am eating fried rice berarti artinya apa mbak akan akan bagus saya akan makan nasi nasi goreng, nasi goreng. kenapa kok bisa artinya akan karena belum bila belum, belum dilakukan. dilakukan berarti artinya bisa mirip seperti i will Eat, I will I... Eat fried chicken. Eh fried rice. Oh jadi fried chicken. <laughs> <laughs> <laughs> ya, Gak apa-apa. Mungkin mbak lapar juga. <laughs> I will eat fried rice tuh kan. Jadi maknanya itu sesuai konteks konteksnya. Jadi mbak jangan bingung ya. Kalau misalkan ada kalimat gini, uh, misalkan ada kalimat gini. Oke, okay. uh, kalau misalkan gini Mbak, um, Mbak itu apa? Ini Mbak itu mau pulang. Mbak pulang sekolah jam berapa, Mbak? Jam setengah empat. Jam setengah empat. Oke, okay. jam setengah empat, jam tiga katakanlah jam tiga. Guru Guru Mbak itu, Guru Mbak yang ngajar jam terakhir itu ngasih tugas tambahan. Kemudian dia bilang gini, you are going home late. Artinya apa? Kalian kalian akan Atan, pulang, pulang terlambat. terlambat karena ada tugas tambah tambahan. Tapi kalau Mbak itu ini, Mbak, apa naik naik apa naik sepeda atau naik motor atau Mbak berangkatnya Mbak berangkatnya bagaimana? Naik motor atau ini? Naik motor. Naik motor. Tapi kalau Mbak sedang naik motor, pulang kondisinya terlambat, kira-kira artinya apa, Mbak? Akan. Mbak itu sudah di jalan. Mbak itu sudah di jalan. Sudah ngomong ke orang tua, Bu. Saya ini I'm going home late. Kira-kira apa artinya? Apa Se sedang, sedang karena sedang bila sedang dilakukan. Gitu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya, bisa dipahami. Mbak Ani, Mbak Sarah bisa, Chef. Bisa ya? Berarti present continuous itu bukan cuma, bukan cuma sedang aja, Mbak. Ya, bukan cuma sedang kok ya, tapi juga bisa bermakna a. Akan, hmm. kalau kegiatan tersebut belum, belum dilakukan, Lakukan. belum dilakukan. Bagus, ya. nah, nanti silakan ya, Mbak. Tanya, kalau tanya di akhir ya. Sekarang saya ke Pak Gunadi. Halo, Pak Gunadi. Halo, oke, okay. Pak Gunadi. Saya kasih konteks ya, Pak. Oke, okay. Pak Gunadi sedang ini, Pak. Sedang di jalan. Eh, uh, apa gini deh? Saya ganti, Pak Gunadi. Sedang ini, sedang belanja belanja di supermarket, bapak ditelepon sama ini keluarga. Terus bapak jawabnya gini, I'm buying, buying supermarket. groceries. Supermarket. I am buying groceries. Artinya apa pak? Saya sedang berbelanja. Saya sedang. Ya membeli, saya sedang membeli, membeli apa? Membeli uh, Bar kebut groceries itu kebutuhan. Kebutuhan. Barang-barang rumah gitu, barang rumah. Misalkan groceries itu belanjaan, barang belanjaan, itu groceries. Gitu ya. nah, Tersang. Uh, Saya sedang beli, beli barang. Barang belanjaan. Ah, Oke, okay, barang belanjaan. Kenapa kok artinya sedang, Mbak? Karena, Karena se sedang, uh, gila, sedang dilakukan. Oke, okay, I am buying bro, groceries. Uh, Terus kemudian gini pak, kalau konteksnya kita rubah sekarang berarti ini tadi bermakna sedang ya. ya. Kemudian gini maknanya kita rubah konteksnya kita rubah. Bapak oh ini bapak apa itu disuruh sama istrinya buat pergi belanja gitu ya, tapi bapak itu masih di rumah pak. Kemudian bapak bilang ke anak bapak, I am buying groceries. Ayu. Artinya apa pak? Saya, saya akan nah, akan membeli. Nah, akan, membeli akan membeli, Bro. Belanja. Belanja. Ya. Kenapa ya, akan. bisa akan, Pak? Karena belum Karena, uh, belum, belum, terjadi. Di, belum terjadi. Belum dilah, terjadi, belum belum dilakukan, masih uh, dalam rencana. Uh, masih dalam rencana. Uh, masih dalam rencana atau uh, belum terjadi. terjadi? Maknanya adalah akan. A akan, Saya bisa sesuai ya, bisa sesuai ya, ya? Ya. ya. Jadi, ingat present continuous itu punya dua dua makna makna pertama itu untuk pro progres atau proses ya berarti maknanya sedang, kalau peristiwa itu sedang bila dilakukan ya. tapi juga bisa bermakna akan hmm. kalau kegiatan tersebut belum berarti belum dilakukan, dilakukan atau masih dalam rencana-rencana Oke, okay, any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, okay, kita lihat ini ya, kita lihat ini ya. Coba. Oke, okay. ada kalimat seperti ini. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Apa yang yang akan kamu kerjakan malam ini? Oke saya kasih dua konteks Pak konteksnya itu sudah malam doing? ya pertama konteks pertama ya konteksnya yeah. itu sudah malam dan dia itu tanya what are you doing tonight artinya apa kamu sedang-sedang apa sedang ngapain oh. malam ini tapi kalau ini Pak tapi kalau ditanyanya pas siang what are you doing tonight artinya apa itu akan tersedia Akran, kamu akan, akan kamu akan ngapain malam ini? Nah, tetap ini sama ya. ya. What are you ah? doing tonight? Kenapa, Pak? Halo, tetap sama. What are you Tet doing tonight? Ya. Cuma bentuknya itu cuma, ya, Bentuknya itu sama, cuma yeah. dalam konteks yang berbeda. Okay. Kalau belum dilakukan, misalkan bapak itu pagi-pagi ditanyain, ditanyain ini Apa temennya? What are you doing tonight? Kamu malam ini ada acara nggak? Berarti kan artinya, A, "Akan kamu malam ini akan... akan... akan apa?" Kamu malam ini mau ngapain? Mau, akan gitu ya. Tapi kalau sudah malam, misalkan sudah jam 9, sudah apa? Sudah pulang kerja gitu, ditanyain, What are you doing tonight? Itu sudah malam ya, berarti artinya sedang. sedang. Oke. Nah, tapi untuk konteks ini kita pakai konteks yang ke kedua, makna yang kedua. What are you doing tonight? Kamu sedang, eh kamu akan akan melakukan apa? malam malam ini gitu ya. terus jawabnya gini I'm going to the cinema with Mia artinya apa saya saya menuju ke bioskop saya akan saya, oh, saya akan, akan. akan pergi pergi ke cinema cinema bersamanya nah gitu berarti artinya itu a akan kenapa akan karena belum terjadi belum terjadi dan masih dalam rencana rencana. Jadi ingat ya, ini adalah makna kedua dari present progress progresif atau present continuous. Selain bermakna sedang, bisa bermakna A, akan. Ya. Kemudian Pak ini uh, apa Pak Gunadi? Silakan Pak kalimat kedua itu Pak. Where Where having coffee first at uh, six point? Eh six point. Masak masa, masa jam ada eh, poinnya Pak? Ya. Uh, at 10, uh, uh, 12, Itu masa 17, Pak? 19, 17, 18, 19, Six 15 18, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, kita kita, kita, kita, kita, uh, uh, apa namanya? Kita, kita akan minum kopi. Kita akan, kita akan kopi minum coffee. dulu, kopi dulu, dulu, jam 6.15 Bisakah uh, kamu, kamu, ikut, datang? Kamu, kamu, ikut? Ikut? kamu datang? Kamu ikut kamu datang? nah itu ya. Bisa, nah, kenapa kok ini diartikan akan, Pak? Karena ini belum terjadi terjadi lihat jamnya lihat ya itu jam 6515 konteksnya mungkin ini masih jam tiga gitu, ditanya jadi kita nanti ke in dulu ke cafe dulu jam 615 nah, berarti ini karena belum dilakukan maka maknanya itu bisa a akan jadi walaupun ini bentuknya pakai in pakai to be gitu ya bentuknya yang biasanya sedang tapi karena dia belum dilakukan maknanya bisa a akan. Oke selanjutnya mbak mbak mbak Zara Halo oh, sir. Coba nomor tiga itu mbak. Nomor empat sir. Nomor empat sorry nomor empat kok saya yang jadi ini. Coba. Where are you? Where di... are you? Kamu di mana? Terus? We are waiting for you. Artinya? Kami menunggumu. Kami, menunggu, menu, kami, saya, kita aja mbak, kita. Oh, lagi, kita, kita menunggu. Oke, okay. ini maknanya pertama atau kedua mbak? Sedang atau akan kira-kira? Sedang. Sedang, bagus ya. Ini dia itu sedang nyari, sedang nyariin. Kamu di mana sih? Kita sedang nungguin kah? Kamu berarti konteksnya ini sudah terja, sedang dilaku? sedang dilakukan dia itu sedang nunggu nungguin makanya maknanya itu bukan a bukan akan karena kegiatan ini sedang bila sedang dilakukan bagus mbak Oke okay. bisa, bisa dipahami ya Mbak Zara ya bisa share okay, good bagus selanjutnya pak ini Pak Gunari nomor lima Pak we're walking to Delmo Niko now for official okay. sedang ini sedang terjadi bagus Kenapa sedang Pak karena sedang, nah, sedang dilakukan dilakukan coba diterjemahkan Pak kita kita uh, kita, kita berjalan ke termonya sedang, sedang kita sedang kita sedang berjalan ke delmoniko uh, sekarang sekarang now, sekarang, sekarang untuk, uh, untuk makan untuk makan untuk, ma bisa. Uh, untuk makan bisa Nah gitu ya We are walking to Delmonikos now. Delmonikos tuh nama ini ya, nama nama kafenya, nama tempatnya namanya Delmonico. Now for a pizza, kita sedang berjalan. Bukan? Berarti, kenapa kok tidak bisa diartikan akan? Karena dia itu sedang sedang melakukan itu. Mereka itu yang gerombolan itu sedang sedang jalan. Berarti sedang melakukan kegiatan itu. Oke, okay. Mbak Zara, nomor 6 Mbak. I'm flying to Singapore this Friday. Friday. Friday. Friday. Okay. I'm flying to Singapore this Friday. Friday. Ini hari apa, Mbak? Kamis. Kira-kira ini... Eh. Ya kan ini hari Hamis, Mbak? Iya, hari Kamis. Berarti, berarti ini artinya apa? Saya akan terbang ke Singapura Jumat ini, hari Jumat. Oke, okay. berarti boleh diartikan akan karena belum kerja belum terjadi, terjadi. masih, rencana. masih rencana. rencana kalau diganti gini boleh nggak pak I will fly to Singapore this Friday boleh nggak boleh boleh karena ini mirip nah, jadi boleh menggunakan will ini adalah variasi dari present konti continuous bisa bermakna A, akan Berarti okay, I will I will to Singapore this I, will I, will oh, I will fly. I will fly to Singapore. Yeah. Kan bentuk biasanya kan kayak gitu, Pak. Bentuk future yeah. ini kan kayak gitu. I will fly, I will go gitu kan. Nah, ini kenapa kok boleh kayak gini? Karena ini arti kedua dari present continuous. Jadi penggunaan keduanya yaitu menunjukkan A akan. Silakan nomor juga, Pak. I'm coming back on Monday night. Ini akan ya. Oke. Okay. Di, di, di, saya saya, saya uh, akan datang akan back kembali akan balik ya akan balik ya balik bagus balik, balik. Uh, hari minggu malam minggu malam gitu aja pak nggak, nggak usah ah, pakai eh. hari minggu mah minggu malam ya minggu malam oke okay. oh. kenapa kok kenapa ini pak kenapa diartikan akan pak karena, Karena uh, ini belum terjadi. Belum terjadi dan masih, dan rencan masih rencana, rencana. rencana. rencana, rencana, rencana, rencana. rencana. rencana ya. Ya, ya, itu adalah bentuk kedua dari uh, makna kedua, penekanan kedua dari present continuous bisa bermakna sedang, bisa bermakna akan. Membeda membedakannya bagaimana? Kalau dia kalau dia sedang dilakukan, maka artinya se sedang sedang dalam progres ya sedang dalam progres dilakukan maka artinya sedang tapi kalau belum dilakukan masih rencana artinya apa hmm, akan ya. nah sekarang saya akan kasih tepat kaki jadi supaya kalian paham ya. ini nanti akan muncul lagi by the way di, di level ini akan muncul lagi tapi ini saya akan perdalam kalian eh uh, now itu artinya apa ya now? Sekarang. Sekarang. Eh oh. Oke. Okay. Ini ada ada now itu artinya sekarang ya, oke. Okay. Nah ini maknanya apa kira-kira? Sedang. Sedang. Oke. Okay. Eh? Ya nggak apa-apa. Sedang. Oke. Okay. Uh, kalau Pak Gunadi bagaimana? Sedang ya, Pak. Ya sedang. Ada ini. Nah, tapi kalau gini, kalau orangnya itu baru apa baru selesai mandi? Berarti dia telepon, kemudian begini, I I'm walking to your house now. Terus kemudian dia itu baru mandi, baru pakai baju. Maknanya apa berarti? Akan. Akan, tuh kan? Maksudnya, walaupun dia ada now now itu artinya apa? Sekarang. Sekarang, walaupun ada now ada kata keterangan waktu sekarang, itu bisa juga berarti ah, akan. Nah, jadi, jangan terkecoh sama now, gitu. Walaupun ada naunya itu tidak serta-merta berarti sedang karena tergantung konteks konteksnya. Kalau dia ini sedang jalan, sedang jalan ke rumahnya orang yang dituju itu, maka bermakna sedang. Tapi kalau dia baru ini, baru mandi terus kemudian telepon temannya, I am walking to your house now. Terus kemudian dia baru baru ini, baru apa? Baru ganti baju gitu, belum ngapa-ngapain kira-kira, maknanya apa? Se sedang juga kan? Halo? Ya, halo ya. ya. Ya, Walaupun dia ada kata keterangan sekarang, tapi kalau kegiatan itu tetap belum dilakukan, maka tetap berarti A akan. Bisa diartikan A akan. Contoh lagi, kategi lagi ya. Ada kalimat seperti ini. Apa itu? Apa ya, saya lupa sebentar. Ini maknanya bisa apa? Ada kata keterangan tuh d. Akan Maknanya apa kira-kira? Kalau Mbak kalau Mbak Zara bagaimana Mbak? Ada kata tu nya Bisa akan bisa sedang. Bagus bisa akan bisa se, bisa sedang. Ya, Pak Gunadi ya bisa akan bisa sedang. Kalau ketika dia ngomong itu dia sedang di ATM, sedang ngirim uang, berarti artinya apa, Pak? sedang sedang, walaupun dia ada tube. Tapi kalau dia itu masih ini, ngirimnya itu nanti siang. Dia belum ini, masih kerja dulu. Oh, nanti aja deh kalau pas istirahat kerja nanti saya kirim uang gitu. Berarti akan. Akan gitu. Nah Maksud saya adalah walaupun ada keterang kata keterangan seperti ini, tetap maknanya itu bisa bisa akan juga. Jadi ini tidak me, tidak me, menentukan. Tidak menentukan. Jadi dalam bahasa Inggris, kata keterangan waktu itu tidak terlalu menen, menentukan, teman-teman. Karena yang menentukan itu adalah konteks konteksnya. Nah, supaya kita tahu konteksnya, itu biasanya dijauh oleh kalimat tersebut atau kalimat sebelumnya. Misalkan ada kalimat apa gitu ya. Kalau dalam sebuah bacaan ya kalau dalam sebuah bacaan itu ada kalimat sebelumnya itu apa. Jadi, teringat bahasa Inggris itu bahasa yang konteks kontekstual, artinya sesuai kon konteksnya dulu, dilihat konteksnya dulu. Nah, kalau dalam bahasa ini, Mbak, Mbak, Mbak Zara loh. Yes, kalau di soal-soal sekolah atau soal-soal kuliah biasanya itu kalau "now" ini berarti "sedang". Kan? "Sedang", kenapa? Karena kalau soal tertulis, itu kan konteksnya kan nggak bisa dijelaskan, kan? Jadi, kan nggak bisa kelihatan orang yang ngomongnya itu kayak gimana, kan nggak kelihatan. Makanya bisa diartikan "sedang". Kalau ada "now"-nya, kenapa? Karena kalau soal tertulis, itu konteksnya harus ditulis dengan "dengan" ini, ya, "dengan keterangan waktu". Karena kan kita nggak tahu kalau misalkan kayak gini. Mbak Sarah bisa ini nggak, Bisa mengartikan ini enggak? Kalau nggak ada keterangan waktunya, susah kan? Kalau, kalau, soal, kalau soal tertulis ya, kalau di sekolahan ya, nggak, nggak ini kan? apa? nggak susah kalau nggak ada ininya. Maka, kalau soal-soal di sekolahan atau soal-soal TOEFL dan sebagainya, itu pasti dikasih, dikasih seperti ini supaya kita ini mudah mengerjakannya. Kalau nggak ada, soalnya kita pasti di bingung karena ini bisa berarti sedang bisa berarti akan nah, jadi Mbak Mbak Zara loh yes, kalau Mbak di sekolah itu kalau ada seperti ini itu lebih baik diartikan sedang sedang karena soal tertulis itu beda dengan soal dengan uh, speaking ya dengan dengan ini intinya tapi kalau selain soal sekolah itu biasanya eh uh, Bahasa Inggris itu jauh lebih luas, Mbak. Jadi tidak tidak se-ini tidak se apa itu tidak se tidak plek jiplak seperti yang tertulis gitu ya. Kalau di soal bahasa Inggris kan kelihatannya kok gampang gitu ya. ya enggak? Nah ini kalau kayak gini ada naunya berarti sedang. Ada yesterday-nya berarti kem kemarin gitu kan. Kalau ada today itu berarti sekarang. Nah, Nah, today-nya itu today sekarang sekarangnya gimana dulu? Kalau today-nya itu belum dilakukan, masih ini. Berarti maknanya A, akan. Maksudnya saya adalah bahasa Inggris itu lebih luwes dari apa yang tertulis. Mbak. Nah, jadi kalau mbak terbiasa baca soal bahasa Inggris, kalau bahasa speaking itu bisa luwes lagi, bisa tambah luwes lagi. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? aman ya, aman ya, aman ya, ya? oke. Okay. Coba uh, ini ya untuk terakhir kita tutup dengan ini ya. Coba kalian buat dua kalimat yang uh, menggunakan present continuous tapi bermakna akan. Silakan ya, buat dua aja ya. Boleh bentuk negatif ya, boleh bentuk negatif. Contohnya gini misalkan, I am not sending I am not sending you money, saya tidak mengirimkanmu uang hari ini. Atau tidak akan mengirimkanmu uang hari ini. Boleh, bisa tidak akan, boleh setidak sedang. Itu juga boleh, tergantung konteks-konteksnya. Silakan ya, buat dua kalimat ya. Oh, um. Oke, okay. Bang belum ya? oke okay, kita pak gunadi dulu ya pak gunadi halo ya yeah. oke okay, pak gunadi itu pak I'm playing football now kalimat pertama ya I'm playing football now kenapa ini bisa bermakna akan pak coba tun apa kasih tahu saya konteksnya itu bagaimana kenapa kok ini bisa berarti akan soalnya uh, itu akan uh, Karena situasinya bagaimana dulu? Coba dijelaskan situasinya. Karena situasinya, situa, karena situasinya uh, akan terjadi itu. Akan terjadi berarti. Akan terjadi uh, berarti itu. Uh, Maksudnya gini, itu, Bapak itu mau main bola baru berangkat dari dari rumah. Ya, gitu ya. Jadi ya, belum belum Belum di, di lapangan. Di lapangan. Kan, baru berangkat. Itu, uh, gitu ya. Artinya gitu akan ya. itu ya. Nah jadi kenapa bisa diartikan akan karena masih Hah? dalam masih di rumah masih masih masih percala -percala. di rumah masih apa masih apa masih siap-siap bajunya ya. pakaiannya gitu kemudian ditanya ditanya uh, sama keluarganya gitu ya Bapak mau kemana? Jawabnya I'm playing football now. Saya akan bermain bola sekarang. Jadi dijawabnya itu. I'm playing football now. Jadi bisa sama seperti I I will play football. Nah, sama nggak pak? Sama kan ya? Sama, sama karena situasinya belum, dilak belum dilakukan. Jadi sekali lagi ya konteksnya itu bapak itu ini bapak itu masih apa masih masih di rumah ditanyain sama. Sama keluarganya. Loh Bapak mau kemana? I am playing football now. Oh no. Saya akan main Saya akan bola main sekarang. sekarang. Ya. Saya akan main bola sekarang. Jadi kondisi sedang siap. Sedang siap-siap. Tapi belum, belum, belum, belum di lapangan. Belum main. Belum belum ya. belum sampai lapangan. Gitu. Nyampe lapangan aja belum. Masih, ma masih main. Tapi kalau Bapak sudah main. Artinya apa Pak? Ya, saya sedang, saya sedang, Bagus uh, sedang, ya. Kalau sedang kondisi lapangan, kondisi lapangan, lapangan. sedang, Oke. sedang, saya sedang, saya sedang, saya sedang, saya sedang, saya sedang, ini sedang, saya sedang, Pakai ini? Uh, ing karena. sedang, uh, diartikan akan, diartikan akan? Diartikan akan uh, saya belum, belum uh, sedang, saya sedang, saya sedang, saya sedang direncanakan, sedang direncanakan, setengah direncanakan uh, tapi belum, belum terjadi, belum terjadi. Ya. karena harinya hari sekarang ya, ini itu belum hari, belum hari okay. Jumat, masih hari, ya. masih hari Selasa apa apa gitu, ya. jadi belum belum harinya. Jadi, ya. Oke, bisa akan. dipahami ya Pak? Bisa bisa. Ikut ya, oke ingat baik-baik ya karena nanti akan muncul lagi di soal-soal itu akan muncul lagi, khususnya ya. dengan saya karena ya. kalau saya dalam mengajarkan tenses itu sangat mendalam, nanti akan Uh, apa yang pelajari Bapak, pelajari hari ini, itu akan muncul lagi di level selanjutnya. Oke, okay, uh, sekarang Mbak Mba Zara ya. Halo Mbak Zara. Halo sar Oke, okay. so, I am watching football game tomorrow. Nah, ini ada jelas ya, ini jelas, ada kata tomorrow. Tomorrow itu berarti kata Sir. keterangan yang yang sudah pasti. Beda sama now sama today ya. Kalau now sama today itu masih, masih 11-12, jadi bisa... Bisa bisa berarti akan, bisa berarti sedang, tapi kalau tomorrow itu sudah pasti berarti akan, ya. akan. karena B, besok berarti sudah jelas. Belum dilakukan, belum dilakukan. Okay. I am watching football game tomorrow, artinya bagaimana, Mbak? Saya Saya akan menonton pertandingan football besok, ya, pertandingan sepak bola. Gitu ya. oh, kalau, sepak diganti, kalau diganti, gini boleh nggak, Mbak? I will watch. Football game tomorrow boleh nggak? Boleh, boleh karena saya sama jadi boleh menggunakan future biasa, pakai will atau boleh menggunakan variasi dari present, konti continuous okay. yang sini. Ini bentuk variasinya, variasi lah. Jadi, kan ada variasi gitu, kan, Ini variasinya oke. Okay, kalimat kedua ya, coba. I am reading novel tonight. Nah, ini. Interprestnya interpretasinya itu bisa bisa bisa ini bisa apa, bisa uh, bisa bermacam. Oke, saya tanya dulu, Mbak Mbak Zara Halo. halo Sir. Ini konteksnya bagaimana Mbak? Kenapa kok bisa diartikan akan? kan bisa... kalau sekarang lagi les jadi mungkin baca bukunya itu okay. pas selesai ules. Bagus ya bagus ya. Nah berarti tonight, walaupun ada kalimat tonight, tapi belum tentu se sedang karena belum di, belum dilakukan. Jadi nanti gitu ya, belum selesai kelas dulu Nanti les dulu baru baru baca baru baca no. Nah, ini ya. Jadi ada now, today sama tonight. Nah, tomorrow itu beda. Kalau tomorrow itu sudah jelas belum terjadi karena B, besok. Tapi kalau now, tonight, today, this morning this evening kayak gitu itu masih kontekstual artinya tergantung konteks konteksnya contoh ya ini i am reading a novel tonight karena ini belum dilakukan dan Mbak Mbak Zara masih ikut les sama saya berarti artinya akan belum bisa diartikan secara kecuali Mbak Zara ini les sambil baca sambil membaca novel Mbak Zara sambil baca novel enggak sekarang enggak enggak ya nah, karena tidak dilakukan cara bersamaan makanya bisa bermakna a akan kecuali tadi ya Cuali kalau dilakukan cara bersamaan berarti bisa diartikan se-segankan serta okay. uh, jangan I, I will read itu berarti dia itu ya, kalau ya yeah, ini okay, I will ya? I will read, I will read novel tonight nah, ini untuk ininya kayak gini I will read a novel Oh sama aja ini sama aja yeah. ini enggak ada secara yeah. makna ya secara makna itu tidak ada beda tidak ada bedanya cuma yang satu ini yang ini itu menggunakan apa present continuous makna kedua makna keduanya makna future -nya. tapi yang ini menggunakan tesis apa future future biasa future simple. biasa, ya. future biasa. Tapi pakainya kalau future biasa itu pakai model apa? Will. Wheel. Wheel, ya. wheel. Pakai modal will. Udah itu aja. Nah, yeah. Jadi teman-teman setelah ini saya harap kalian itu bisa bervariasi kalau ngomong. Jadi nggak cuma I will I will gitu ya. Yeah. Kan kalau <laughs> ngomongnya pakai will will terus kan terkesannya kayak aneh gitu ya. Jadi supaya apa luas gitu uh, ngomongnya yeah. itu pakai pakai ing juga gitu. Jadi supaya bingung yang yang nggak bisa itu supaya bingung gitu ya. <laughs> yeah. Jadi Mbak, Mbak Zara itu kalau ngomong sama temennya itu loh kamu ngomong akan kok pakai ing gitu ya karena mereka belum tahu aja pakai aja Mbak gitu ya. nah, Jadi ya. apa berlagak berlagak pinter gitu juga gak masalah. <laughs> Oke okay. uh, jadi seperti ini ya uh, ada pertanyaan terakhir ada pertanyaan? Cukup. Ya. Cukup ya. Oke okay. kalau tidak ada pertanyaan boleh saya tutup kelasnya? bisa alhamdulillah okay, ya. nambah, nambah ilmu sekarang nambah ilmunya ini ya nah. jadi ingat ya saya penekanan lagi bahasa inggris itu adalah bahasa yang lu bahasa yang luwes beda sama yang tertulis kalau tertulis itu biasanya kita dikasih kata tomorrow dikasih today sama now untuk memberi kon, konteks kalau ini dihilangkan kalau dihilangkan berarti kita melihat konteks konteksnya dulu berarti bahasa inggris itu bahasa yang sangat konteks kontekstual yeah. artinya sesuai kon konteksnya nanti akan ada seperti ini yang lain kemarin kan ada simple present tuh itu ada makna pertamanya itu ada rutinitas yang kedua itu adalah fakta tuh ada, kan ada ini jadi setiap tenses itu punya makna yang lah, yang lain bukan cuma satu tok gitu. kadang punya lebih dari satu ada dua ada tiga bahkan ada yang ada yang empat ada gitu nanti belajarnya bertahap, tapi yang jelas uh, apa, uh, akan saya ajarkan semua semampu saya, nanti akan saya ajarkan oke, okay? uh, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup kelas hari ini mohon maaf tadi apa sempat keluar masuk ya karena memang jaringannya seperti ini tapi uh, insya Allah semakin malam itu semakin lancar gitu. jadi cuma di awal-awal biasanya kayak gitu ya jadi mungkin kalau minggu depan kayak gini tolong dimaklumi ya tolong dimaklumi karena ya saya nggak bisa apa-apa kalau jaringannya, apa daun dari pusatnya ya saya nggak bisa apa-apa. Uh, Oke, okay. saya tutup kelas hari ini. Terima kasih sudah join. Mbak Zara bisa istirahat. Selain ini, Pak, Pak Gunadi juga. juga yeah, Terima juga kasih. Istirahat. Terima kasih, Sir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderatornya. Silahkan. Mbak Aisyah ya. Baik, uh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup kelas pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izinlah. Saya jiliv ya. Jiliv ya. Terima kasih isinelab. Pak. Ya. Pak Zara. Terima kasih nih. Terima kasih Mister. Terima kasih. Pak Lukman ini ya. Uh, saya izin ya ya. Pak pak sih, baiklah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih, yo, Pak Burhan.